Sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik yang lainnya. 6 masalah cinta ini kerap bikin milenial galau, yuk cari solusinya. Kehidupan seseorang pasti tidak luput dari yang namanya masalah, baik itu masalah finansial hingga soal percintaan. Kalau finansial, kebanyakan orang pasti paham bahwa situasi pandemi sekarang ini membuat finansial menjadi serba sulit dan ditunggu untuk pandai mengelola pendapatan dan pengeluaran. Bagaimana dengan cinta? Berikut ini sederet masalah cinta yang kerap bikin milenial baik itu pria maupun wanita menjadi galau dan gundah gulana. Yang pertama belum ketemu jodoh. Di zaman digital dan media sosial, pria dan wanita masih ada yang kesulitan untuk mendapatkan pasangan maupun menemukan jodohnya. Penyebabnya beraneka ragam, misalnya saja terlalu memilih, kurang percaya diri dan introvert hingga pergaulan yang kurang luas, masih di lingkungan yang itu-itu saja. Maka dari itu, perlu introspeksi diri dan menjadi seseorang yang lebih menarik. Penting juga untuk bijaksana dalam bermedia sosial agar tidak salah memilih teman dekat maupun seseorang yang ditaksir. Yang kedua, berbeda prinsip dan karakter. Sudah suka sama suka, terus jadian. Begitu sudah menghabiskan waktu bersama ternyata banyak hal yang berbeda. Pacaran terkadang memang tak seindah saat PDKT. Semakin sering bersama, semakin ketahuan karakter aslinya. Kalau beda-beda sedikit mungkin bisa dimaklumi. Tapi kalau sampai hal-hal yang prinsip banyak perbedaan bisa menjadi masalah bila dipaksakan oleh satu sama lain. Sebaiknya bicara lagi dari hati ke hati, apakah bisa saling menerima, mengalah dan berubah. Yang ketiga, hubungan jarak jauh atau LDR. Secara kepribadian dan tampang sudah cocok banget idaman. Sayangnya harus dipisahkan oleh jarak entah karena itu urusan perkuliahan atau pekerjaan. Kalau sudah hubungan LDR, long distance relationship komunikasi harus betul-betul dijaga. Selain itu, yang paling penting adalah komitmen dan target ke depan hubungannya mau dibawa kemana. Yang keempat perselingkuhan, bukan hanya cinta bertepuk sebelah tangan yang ditakuti, tapi masalah perselingkuhan juga jadi hal yang menakutkan. Terlebih lagi bila selingkuhnya dengan orang yang dikenal seperti sahabat atau bahkan orang lain yang secara tampilan masih kalah dengan kita sendiri. Sakit hatinya double, untuk mencegah hal ini terjadi kenali betul karakter dan komitmen kekasih kamu. Lihat betul tanda-tanda golongan orang yang selingkuh. Segera ambil tindakan sebelum hubungan terlampau jauh. Yang kelima, restu orang tua. Restu orang tua masih menjadi dasar penting bagi muda-mudi untuk meneruskan hubungan cinta mereka. Bila sudah memberi lampu hijau, tentu hati lebih tenang. Kalau belum, maka jalan pun masih panjang dan banyak hal yang harus dijalani dengan sabar. Ada beragam alasan yang membuat restu orang tua sulit didapatkan mulai dari keyakinan, kemampuan finansial, latar belakang, dan karakter. Urusan percintaan juga gak luput dari masalah finansial. PDKT butuh modal, pacaran pun juga begitu. Apalagi kalau sudah berniat untuk naik ke pelaminan, semakin besar modal yang dibutuhkan. Cinta memang bisa bikin bahagia, tapi cinta tak bisa membeli makanan, pakaian, tas, apalagi mobil dan rumah mewah. Selama uang masih dari orang tua, pastikan untuk menjalin hubungan secara wajar dan tidak berlebih. Yang keenam, finansial. Kalau sudah berpenghasilan pun, pandai-pandailah untuk mengelola keuangan khusus. Untuk para pria, pastikan sudah mandiri secara finansial sebelum melangkah ke pelaminan. Mungkin itu adalah beberapa solusi yang perlu Anda ketahui. Sekian dan terima kasih.